Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim Nabiikal amin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa umatihi Ila yaumiddin Amma ba'du Hari ini kita berada Di hari-hari penghujung Pada bulan ramadhan Dimana ada satu malam Di sepuluh malam terakhir di bulan ramadhan Yang Allah telah janjikan Bahwa Satu malam yang lebih baik Daripada seribu bulan Syahrul Ramadhan adalah ungzilafihil Quran, yaitu malam yang diturunkannya Al Quran. Dalam Quran surah Al Qadar ayat 1 Allah berfirman, Ina al Zalnahufi Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, Lailah dan Al Qadar. Lailah artinya malam, Qadar artinya mulia. Jadi, Lailatul Qadar yaitu malam yang mulia. Kenapa Allah menamakan malam ini sebagai Lailatul Qadar? Karena malam ini Allah turunkan Al-Quran. Maka barang siapa yang pada malam itu menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi Rajulun lahu qadar. Seseorang yang memiliki kemuliaan, hamba yang memiliki kemuliaan di sisi Allah, kita tidak bisa mendapatkan. Malam Lailatul Qadar meskipun kita sudah beribadah selama seribu bulan, ini saking malam ini sangat istimewa sehingga Allah menggambarkan Lailatul Qadari Khairum Min Al Fisyar. Allah menceritakan tentang suasana yang sangat istimewa pada malam itu di surga, di rumah food hingga di bumi. Fiha bi min kulli Salamun fajr. Allah menggambarkan bahwa pada malam itu malaikat dan Jibril berbondong-bondong berangsur-angsur turun dari surga dari lauh Mahfud ke langit dunia Kenapa para malaikat pada turun ke bumi pada malam itu? Karena ada hamba yang yang sangat mulia yang Allah istimewakan pada malam tersebut, yaitu hamba yang menghabiskan waktu malamnya dengan membaca Al-Quran. Apa amalan yang bisa kita lakukan untuk mengejar Lailatul Qadar? Yang pertama, selain memperbanyak sholat, yaitu dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Yang kedua amalan yang istimewa yang dapat kita lakukan pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan jika saya merasakan malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, jika engkau merasakan pada malam itu Lailatul Qadar, maka perbanyaklah membaca doa, Allahumma innaka afwan tuhibbul afwa faafwanii. Allahumma innaka tuhibbul afwa Ya Allah yang maaf pemaaf, maafkanlah saya Ya Allah yang maaf pemaaf, maafkanlah saya Maka perbanyaklah membaca doa dan meminta ampunan kepada Allah Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar Kian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Al-Hakummi Fala Mumtarin al, al Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh